Untuk penyampaian materi pertama kita akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Nutihar, SPD-MPD, yang merupakan seorang dosen Akademi Komunitas Negeri AKN Aceh Barat. Namun, sebelum kita dengarkan materi dari beliau, mari kita ulas sedikit mengenai profil atau biodata dari Bapak Rahmat Mutihar ini. Beliau bernama Rahmat Mutihar SPD-MPD, lahir di Suwak Timah, 13 Desember 1991. Saat ini, beliau ber berprofesi sebagai dosen di Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat. Selain menjadi seorang dosen, beliau juga aktif melakukan penelitian terkait linguistik atau ilmu kebahasaan. Sangat banyak sekali, saya mungkin akan bacakan sedikit saja. Di antaranya, sikap bahasa para kom dan korban konflik pasca MOU Helsinki pada tahun 2017, pemetaan bahasa-bahasa Aceh tahun 2018, dan di tahun yang sama, Beliau meneliti tentang revolusi mental dalam konsep kearifan lokal masyarakat Aceh Melalui Syair Dodaidi, kajian nursery song Aceh Selain itu, beliau juga aktif menjadi pemakalah di beberapa seminar ilmiah Yaitu di seminar serantau isu-isu komuniti -isu dengan judul artikel Principles of Politeness in the Banda Aceh Court di Malaysia tahun 2019 Dan seminar nasional multidisiplin ilmu unaya dengan judul karakteristik tindak tutur anak autis di sekolah dasar luar biasa Banda Aceh juga beliau pernah mendapatkan beberapa penghargaan yaitu penulis terpilih sayembara gerakan literasi nasional dan juara 5 penulis buku bahan bacaan tingkat siswa SD wah sangat luar biasa ya profil dari materi pertama kita untuk itu langsung saja mari kita sambut Bapak Rahmat Mutihar SPD MPD untuk menyampaikan materi kepada Bapak disilahkan Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Terima sekali puji dan suku tahu ucapkan atas keadaan Allah ta'ala selanjutnya selawat dan salam. Tidak lupa kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati mungkin sudah izin keluar eh, Pak Iqbal selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Yang saya hormati Bapak Narasumber, Bapak Sabriza SPDN BUM. Kemudian yang saya hormati seluruh Adik-adik mahasiswa selaku panitia pada acara festival kemasa serin. Selanjutnya di sini uh, ramai juga ya peserta yang dari beberapa instansi. Terutama yang saya wajibkan tuh dari <coughs> Universitas Tegu Umar dan Universitas Abul Latama. Karena berhubung saya juga mengajar di kampus tersebut. Kalau misalnya di Universitas Tegu Umar, <coughs> saya pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan di... Universitas sebulan utama kebetulan ya. Saat ini kami juga sedang mempelajari dan saya ajarkan mata kuliah jurnalistik dan problematika bahasa Indonesia. Mungkin untuk menghemat waktu, izin saya bagikan layar terkait materi yang akan saya presentasikan. Oke, kita coba lihat judul yang saya ingin paparkan pada hari ini adalah bahasa baku tidak harus kaku. Nah, sebelumnya eh, judul ataupun topik yang diberikan oleh pemateri apa topik diberikan oleh panitia saya lihat ini agak terlalu panjang ya. Jadi saya coba singkat saja karena saya buat adalah bentuk karya ilmiah populer untuk judulnya. Jadi di sini saya angkat adalah bahasa baku tidak harus kaku. Karena kenapa? Mungkin orang berasumsi bahwa untuk bahasa baku itu semuanya memang kata baku, tapi ada beberapa pilihan kata yang dapat digantikan. Baik, Dedek Mahasiswa sekalian, suruh peserta pada webinar hari ini. Pertama sekali untuk mengetahui mengenai penggunaan bahasa Indonesia, kita harus lihat dulu berupa kalau istilah hukum itu konsideran, ataupun di sini saya kategorikan dasar hukum. Untuk penggunaan bahasa Indonesia sendiri itu memang jauh-jauh hari sudah disepakati mulai dari Sumpah Pemuda hingga diturunkan dalam yang paling besar kerangka hukumnya adalah Undang-Undang Dasar -Undang 1945 Pasal 36 disebutkan bahasa Indonesia, ialah bahasa Indonesia. Kemudian dari Undang-Undang tersebut diturunkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 terkait Bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan Khususnya di bahasa itu tidak ada sanksi pidana terkait ketika ada pelanggaran Tetapi berkaitan dengan bendera, lambang negara serta lagu kebangsaan itu jelas Ada sanksi pidana yang akan siap nanti jika seorang melanggar Tidak perlu pihak yang ada pelapor, tetapi jika memang ketahuan oleh para pewajib itu langsung disangsikan itu juga dalam webinar beberapa waktu lalu <coughs> yang diselenggarakan oleh Badan Bahasa ada seorang peserta menanyakan nah kenapa untuk bahasa sendiri itu tidak ada sanksi pidana langsung dijawab oleh saya, kalau saya salah itu Pak Abdul ha. katakanlah untuk terdapat sanksi pidana itu harus ada yang namanya judicial review dan judicial review ini hanya bisa diajukan oleh masyarakat tidak mungkin dari pihak <coughs> Katakanlah tinggi kemungkinan untuk badan bahasa Untuk membuat sebuah namanya ataupun ajuan terkait pidana Nah, dari sekalian dan seluruh peserta webinar <coughs> Saat ini penggunaan bahasa Indonesia juga sudah diatur Dalam Perpres nomor 63 tahun 2016 Jadi di sini salah satu poin yang sangat <coughs> bagus ya Baca sekilas itu terkait penggunaan bahasa Indonesia dalam forum seminar internasional. Jika forum uh, seminar internasional tersebut diselenggarakan di Indonesia, kita tidak harus berbahasa asing tetapi bahasa Indonesia boleh digunakan dalam forum internasional. Makanya Eropa waktu lalu presiden kita Pak Joko Widodo juga konpidato dalam resmi itu menggunakan bahasa Indonesia. Karena kenapa, Ada dasar? Memang sebelum dalam Undang-undang nomor 24 ini sudah dijabat Baik, um, mungkin yang saat ini nomor 4 sudah digantikan <coughs> menjadi Nomor 5 Penggunaan bahasa Indonesia terkait ejaan itu sudah diatur sejak 1972 Hingga sekarang adalah Permendikur nomor 20 tahun 2015 Tentang pedama umum ejaan bahasa Indonesia Mungkin jika sebelumnya yang edisi ejaan yang keempat Itu diatur dalam Permendiknas nomor 46 tahun 2009 tentang berbahasa umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan perbedaannya adalah di sini dihapus saja kata yang disempurnakan mungkin uh, Dedek mahasiswa sering apapun nasibnya menggunakan e edit tapi sejak 2015 ini kita singkat menjadi Ebi. Nah uh, terkait Persuratan itu dari mahasiswa dan seluruh peserta kita ada dasar hukum juga terkait penggunaan bahasa bagaimana sebuah kop surat itu dibuat hmm. hingga apa saja isi dari surat tersebut itu ada diatur dalam Permendikbud terkait tata naskah. Jadi jangan berasumsi <coughs> Masuk ini untuk penggunaan kata baku di dalam surat-menyurat itu jelas. Mulai dari keputusan menteri Hingga yang namanya nokula rapat itu sudah diatur di dalam permen Permendikbud ini Mungkin nanti uh, disilahkan dibaca terkait uh, yang OTK Karena saya yakin ada di mahasiswa di sini Rata-rata juga pengurus atau aktif dalam organisasi ya Coba dibaca secara terkama terkait penggunaan bahasa dalam tata naskah Karena jangan sampai ada yang keliru negara sendiri sudah memfasilitasi dan memberikan acuan terkait penggunaan bahasa Indonesia Baku dalam pesulatan. Jadi ada enam dasar hukum yang dapat ataupun yang digunakan terkait penggunaan bahasa Indonesia Baku. Nah selain daripada itu mungkin ada turunan lagi dikuatkan oleh masing-masing daerah itu juga dapat mengeluarkan kalau misalnya di Aceh itu terkait Anum ataupun di beberapa provinsi lain, ada juga diatur tentang penggunaan bahasa Indonesia eh, di Indonesia sekalian beberapa waktu lalu <tuh> saat saya kuliah S2 kebetulan saya eh, kalau boleh jujur saya asisten Pak Azwadi sejak saya lulus S1 kemudian hingga saya kuliah S2 saya adalah asisten Pak Azwadi mungkin jika Deddy Mahuswa ada jumpa boleh coba tanya tentang saya pasti beliau banyak tahu karena saya memang lama nah pada saat itu sudah keluar nih yang namanya Ebi beliau bilang sama saya coba tulis apa saja yang baru dalam Ebi nah di sini saya cermati secara seksama terkait penggunaan apa saja yang baru dalam Ebi itu saya temukan ada enam perbedaan mulai dari penulisan huruf kemudian sampai peng guna apa penulisan huruf tebal. jadi mungkin nanti uh, jika cukup waktu akan kita coba lihat sama-sama apa saja yang terbaru dalam Ebi intinya enggak ada banyak perbedaan antara Ebi dan berupa ED. dan uh, dalam tulisan ini uh, <tuh> agak lama ya saya tulis saya mencoba mencari apa saja kosakata kata baku uh, terkait ilmu kedokteran yang diserap dalam bahasa Indonesia. Saya hampir menulisnya sekitar 6 bulan karena agak begitu sulit. gitu juga saat uh, saya mengajar di Universitas Tepumar, itu saya mintalah kepada Dedek Mahesua yang dari, katakanlah teknologi informasi, kemudian ada dari kesehatan masyarakat, mereka saya suruh mencari apa saja kosakata kata baku yang selama ini salah terkait penggunaannya katakanlah di bagian program apa saja yang salah Begitu juga di dalam teknologi informasi misalnya ilmu komputer apa saja nih yang selama ini salah namun kenyataannya <coughs> ada beberapa yang memang uh, keliru mengerjakannya tapi saya lihat memang sangat antusias dari mahasiswa mengerjakannya dan uh, kebetulan uh, oke okay, kita lihat dulu sedikit nih Adik-adik mahasiswa sekalian peserta webinar yang saya hormati, untuk saat ini kita merasa sangat terbantu terkait perangkat nih atau alat bantu yang bisa kita manfaatkan untuk uh, perbendaharaan kosakata kita. Ingat untuk uh, bahasa baku adalah bahasa standar. Dia memang ada aturannya dan terkait penggunaan kata apa saja yang baku ataupun tidak itu cek di kamus besar bahasa Indonesia ini Bayangkan jika dulu kita guru bahasa Indonesia ini agak kewalahan lah Ketika saat mengajar kita harus menenteng kamus yang ribuan halaman tebalnya Tetapi saat ini kita cukup membuka di telepon genggam masing-masing kita cari di kosakata, apa, apakah ini tepat, baku, ataupun tidak, apa maknanya. Tinggal kita cari. Oh, misalnya uh, sambil mengerjakan tugas, uh, HP-nya tidak aktif, ya bisa kita pakai kamus Bahasa Indonesia edisi Nuring, dan kebetulan ini. Uh, tersedia gratis silahkan dari mahasiswa untuk menggunakannya gini dengan cermat gitu juga ya kalau yang satu lagi ini tesaurus terkait ya sinonim ataupun hampir sama dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia akan tapi di sini tesaurus dia lebih spesifik terkait apa makna yang relevan dengan kata ini misalnya kata baku itu jelas disebutkan apa, apa yang untuk baku ini standar tinggi itu bisa kita cek di thesaurus. Dan kebanyakan uh, ketika menulis sebuah karya sastra ataupun karya ilmiah populer lainnya itu jika ada kosakata yang ingin kita diksinya berbeda, kita cek terus di thesaurus ini. Thesaurus ini jika dulu juga tersedia dalam versi cetak untuk saat ini Tessaurus ini juga sudah tersedia versi daring jadi silahkan adik-adik Mahasiswa manfaatkan dua tour ini ataupun alat bantu untuk memudahkan pada itu uh, saya mengharapkan juga di Microsoft Office masing-masing itu juga ditambahkan yang namanya alat bantu tour berupa proof uh, proof reading itu juga bisa di cek. Mana saja kuasa kata yang tidak baku Hanya saja untuk kelemahan Yang ini Mungkin jika bahasa Inggris itu Mereka sudah ada aplikasi Beragam aplikasi terkait Grammar Cuma untuk bahasa Inggris sejauh ini ya Yang saya ketahui belum ada Perangkat khusus Aplikasi yang dapat mengecek Untuk kesalahan Katakanlah untuk kalimat Mungkin berapa waktu lagi Perkembangan teknologi dan tantangan nih. Untuk adik-adik mahasiswa yang dari teknologi informasi Mungkin ke depan bisa nih Dibuat sebuah alat Bantu seperti grammar untuk Mengecek deh Oh kalimat ini, ini Tepat sehingga ada alternatif Yang diberikan Nah untuk diketahui Mungkin Pak bisa lebih tahu detailnya Kita tidak mungkin kita hafal Setiap kosakata Dalam bahasa Indonesia itu sangat banyak sehingga di kamus besar bahasa Indonesia ini yang versi daring itu sangat banyak nih kosakata mulai dari entry dasar sampai berapa persen ini dan apa saja yang terbaru itu bisa kita lihat sehingga saya menyarankan untuk didek mahasiswa ya mengetahui kosakata baku mungkin jika di aplikasi telepon genggamnya versal telat diperbaharui tetapi yang versi ini saya perhatikan yang daring itu setiap saat mungkin ada yang baru misal di sini kita lihat 11 Desember itu memang sudah ada pembaruan silakan dicek dan saya sendiri untuk kosakata yang saya ajukan itu sudah lima diterima dalam kamus besar bahasa Indonesia Rekor yang paling cepat, kosa kata yang saya ajukan diserap dalam bahasa Indonesia adalah yang kata Iwang ini. Waktu yang saya, apa, waktu untuk diterima kosa kata ini hanya berselang di tanggal satu, ya. Sedangkan yang diterimanya tanggal 22. Intinya 21 hari Iwang ini saya ajukan dalam bangun besar bahasa Indonesia itu. Itu akan untuk kata kukur ini butuh waktu sekitar tiga tahun ya Dari 2017 baru saja itu diterima dalam bahasa Indonesia pada 2020 Dan e, untuk saat ini kemungkinan ada satu lagi kosa kata yang saya ajukan Ini oleh editor, redaktur sudah menerima itu kata plik ya Plik dalam bahasa Aceh itu sudah juga saya ajukan kemungkinan nih dan terakhir saya cek sudah disetujui oleh editor dan redaktor tinggal pihak validator sendiri apakah ini setuju ataupun tidak. Karena begini, pada saat saya S2 itu tepatnya 2015 bulan pengayaan kosakata bahasa daerah. Pada waktu itu uh, saya dari Unsiah Uh, satu lagi, teman saya, Pak Azrul Rizki, dosen Universitas Samudra, sama-sama ikut dalam kegiatan. Jadi, sebelum Kamus Besar Bahasa Indonesia ini versi ini diluncurkan, untuk kosakata itu kami ajukan melalui uh, tautan websitenya, yaitu kosa kata titik, Itu saat itu ada beberapa kosakata yang kami ajukan, tapi sejak diluncurkan. KBBI versi daring ini ya kami beralih kami ajukan ke melalui KBBI Kamdikbud yang baru dan uh, sudah lumayan banyak lah nih terakhir saya cek itu kosakata bahasa Aceh yang diserap dalam Indonesia itu sebanyak tiga nah ini sedikit ya uh, saya ceritakan. Saya uh, rasa mungkin sudah jalan Ataupun sudah muncul bakat dari awal Untuk depan saya menjadi dosen bahasa Indonesia Pada waktu saya sekolah di SD Saya ingat persis tuh Di kelas 4 SD Saya tanyalah sama guru Bu, uh, daun pisang kering dalam bahasa Indonesia itu apa? Kan tak ada kosakata bahasa Indonesia tersebut Dan oleh guru saya itu juga menjawab Belum ada, itu dari bahasa Indonesia yang dicerap Nah, kebetulan nih saya langsung berkeinginan saya ajukanlah ini berupa kata kerusung, daun pisang kering sudah diserap kalau bahasa Indonesia begitu juga yang jong ini berupa buah rumbia yang isinya belum penuh kri ini kan uh, alat untuk uh, membersihkan gulma di seputar tanaman puput nih saya rasa kalau dari Mansyah dari Aceh semua sudah pasti tahu puput kan kikir uh, kulit gerbau yang dapat digunakan untuk bumbu makanan. Oke nanti definisinya bisa kita cek lagi. Saya udah agak lupa karena kebetulan ya. Ini mungkin di sini 2017 saya ajukan dan diserap 2020. Saya, eh, kepikiran mungkin kosa kata yang saya ajukan ini tidak diterima dalam kamus besar bahasa Indonesia. Mungkin untuk lebih lengkap nanti prosesnya Pakkan diskusikan oleh Pak Sapiza. Nah, adik-adik mahasiswa sekalian peserta webinar. Eh, saat kosakata uh, bahasa Aceh berupa pesijuk ini sudah diserap, saya uh, ada juga saya sampaikan kepada nar bahasa yang saya lihat uh, beliau juga dekat dengan pihak badan bahasa itu pada 2016 telah saya sampaikan kepada Pak Ivan Lanim, Pak ini sepertinya Kurang tepat lagi ya untuk contoh dalam PU-EBI. Karena di sini pesijuk masih dibuat miring. Sedangkan pesijuk itu sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Ya, intinya setiap kosakata yang tidak terdapat di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu harus dimiringkan. gitu juga mungkin jika di uh, alat bantu, proof di proofreading di Microsoft Office kan uh, kata apa, kebanyakan itu kosakata dari KBBI yang ketiga. Ada beberapa kosakata yang tidak diperbarui. Sehingga mungkin dicek dulu di KBBI. Ini sudah bagus atau tidak. Nanti coba ditambahkan. Karena banyak nih yang saya lihat. Oke, uh, selanjutnya coba kita. Nah, ini dia yang berupa Tessaurus tadi. Oke, ini sangat berguna. Katakanlah bagi keredik mahasiswa yang sedang belajar bahasa Indonesia kemudian juga bagi kami dosen karena kan tidak sanggup nih kita hafal seluruh kosakata yang maknanya itu hampir sama caranya ya kita pakai alat bantu alat bantu buat tadi berupa kali dan disuruh Selain pada itu mungkin ada beberapa alat bantu lainnya seperti tadi Proofing itu bisa kita pakai di Microsoft Office Word Nah kalau misalnya kita lihat dari definisi ini Tesaurus bahasa-bahasa Yunani yang makna kazanah Kemudian mengalami perkembangan makna itu buku Menyadikan sumber informasi Kita selaku pembelajar bahasa Indonesia eh, Terkait kosakata yang kaitannya dengan kebahasaan linguistik juga ada nih Kamus Linguistik itu katakanlah yang terbaru Karangan Harimutik kita laksana cuma yang untuk Kamus Linguistik ini tidak ada tersedia dalam versi digital masih dalam versi cetak dan eh, kebetulan juga di kampus saya itu banyak dosen informatika ahli IT saya mengajaklah dosen-dosen ini, Pak, yuk kita buat yang namanya Kamus Bahasa Aceh. Jawaban beliau simple nih. Ada nggak logika di situ? Logika terkait algoritma. Oh nggak ada, Pak. Ini kan cuma kita masukkan kata menu, cari. Kemudian keluar maknanya. Ah Kalau misalnya gitu, saya nggak mau nih. Mending uh, coba orang lain saja. Karena bagi orang informatika mungkin ya... Untuk membuat sebuah aplikasi, mereka algoritmanya butuh tantangan. Tapi untuk hal ini tidak begitu spesifik. Ya untuk d3 mungkin yang dari teknologi ini ya, pihaknya tugas akhir ya, Oke mudah nih buat aja kamus besar, kamus bahasa Aceh versi berapa? Kalau dulu saya pernah lihat juga kamus bahasa Aceh dibuat oleh Universitas Syiah memang versi satu itu tidak begitu lengkap. Nah saya bilanglah sama beliau di lain pak. In saya kembangkan ini kita keluarkan yang namanya kosakata kosakata bahasa atasi hasil riset. Penelitian dijadikan yang lebih spesifik, beliau ah ini agak rumit juga ya terakhir karena untuk mengerjakan ini butuh dari beberapa disiplin ilmu, kemungkinan <tuh> apalagi kampus saya itu sangat kecil beda halnya dengan adik mahasiswa dari Universitas karena di tempat saya bertugas akademi komunitas itu namanya PTN vokasi kalau adik mahasiswa itu PTN akademik jadi untuk PTN vokasi ini ya arahnya uh, untuk kalau ya, tempat saya itu teknik sehingga tidak kurang relevan <coughs> jika di kampus kami yang membuat aplikasi tersebut adik mahasiswa sekalian peserta Webinar uh, perlu diperhatikan ini terkait kosakata baku. Ini saya ambil dalam buku penyuluhan bahasa terkait pemilihan kata yang perlu diperhatikan itu mulai dari ketepatan, cermat, serasi, dan pilihan kata yang tidak tepat. Di dalam ketepatan ini dari detona, detona, apa, denotasi sampai kepada kata konkret dan abstrak. Kemudian dicermat kata yang mana jamaah dan tidak sesuai konteks yang keserasi, ini ada faktor kebahasaan dan faktor non kebahasaan jadi nggak begitu sih dari judul yang di mahasiswa angkat tuh generasi langgas uh, itu juga sudah mencerminkan dari mahasiswa ini menggunakan pemilihan kata yang tepat misalnya berupa langgas ini kan maknanya pas sehingga kalau misalnya generasi bebas di sebutkan di judi di topiknya ataupun di tema Kak maknanya gini ambigu oh, apa nih gemasa sering selenggarakan kegiatan yang generasi bebas tapi diperhalus maknanya dibuatlah generasi langgas tugas berbahasa nah, yang dari kepanitia saya rasa ini sudah sangat mumpuni dan paham di bidang pemilihan kata saya sangat apresiatif karena uh, tidak Semarang, bukan tidak semangat, tidak semua orang akan mengecek yang namanya apa padanan kosa kata yang tepat Untuk tidak menimbulkan tafsir ganda dan sekiranya ini memiliki makna yang konotatif memiliki. Tapi ini sangat luar biasa Inilah dia pemilihan kata yang dapat kita manfaatkan untuk menulis dan berbicara Sebenarnya saya kalau untuk retorika tidak begitu mumpuni dibandingkan dengan usian-usian lain karena saya lebih suka di bagian tulis-menulis. Mungkin di tulis-menulis saya uh, agak banyak kendala terkait yang kosakata kata baku tadi, saya langsung cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan perlu diingat, sebelum kita mempublikasikan sebuah tulisan, katakanlah tulisan ini sudah siap, ya harap di pendam dulu atau dalam istilahnya itu kontemplasi agar yang namanya kita memiliki ide terbaru mungkin terkait kosakata ada padanan yang lebih tepat oke okay, dari segi ketepatan ini saya ambil random aja acak ya penggunaan kata yang bermakna denotasi dan konotasi karena perlu biaya yang menjual kambing hitamnya sedangkan di sini dalam setiap perusahaan mereka selalu dijadikan kambing hitam oke okay, dari mahasiswa yang denotasi ini kan makna yang sesuai dengan kamu Sedangkan makna konotasi ini memiliki makna yang berbeda Ataupun tidak sesuai, bukan tidak sesuai ya Ada relevansinya dengan makna lain Saya so, waktu SD juga mudah nih ya Kalau kita bahasa Aceh ini kita tentukan Konotasi, e, kon, ya bukan ya, Dalam bahasa Indonesia Jadi untuk penggunaannya e, Lihat dulu apakah kita ini yang karya ilmiah itu harusnya pakai yang denotasi Untuk konotasi <coughs> mungkin ada yang mahasiswa mengerjakan atau membuat sebuah karya sastra Itu tidak ada persoalan untuk membuat kata konotatif Itu mungkin lebih bagus terkait pemilihan katanya Selanjutnya kita lihat uh, ini penggunaan kata yang bersinonim Perlu kita perhatikan, ini kelompok, rombongan, kawanan dan gerombolan itu kan maknanya sama, hanya saja kemana kosakata ini cocok untuk digunakan? Kan tidak mungkin nih, gerombolan guru yang akan mengikuti seminar sudah hadir, ya dipakailah kata katakanlah itu kelompok ataupun ya rombongan guru. Karena kata kawanan dan gerombolan ini sudah maknanya ya tidak tepat dan mengalami perluasan makna berupa peyorasi atau penyorasi sehingga pakailah kata yang tepat dari ditinjau berdasarkan konteksnya. Kemudian kita perhatikan juga lagi yang di ketepatan untuk penghalusan makna, ini banyak nih ya. Kalau misalnya dulu harga BBM disesuaikan, kemudian dan juga diamankan polisi. Kalau di Aceh pada saat konflik itu diculik itu istilahnya disekolahkan ya, itu uh, yang bersangkutan sudah disekolahkan. Masuk disekolahkan ya ini katakanlah diculik, ataupun ini kan itu terkait uh, penghalusan makna dan penghalusan makna ini uh, mungkin dia akan perannya juga. Kalau ide berdasarkan kosa kata, nanti luasnya itu orang lazim mengatakan berupa kata bersayap itu maknanya akan lebih luas. Contohnya, di dalam sebuah tulisan di kolom bahasa tempur, saya lupa penulisnya, entah Seno yang menulis, uh, seorang pelaku... Korupsi ataupun koruptor, jadi ketika dia dimakamkan, tentunya ada sedikit ceramah dari pihak keluarga. Itu sampaikanlah, gak mungkin kita langsung ataupun pihak keluarga mengatakan selama hidup yang bersangkutan banyak melakukan tindak pidana korupsi. Tapi dipakailah kata-kata bersayap selama hidup, ada beberapa hal yang sekiranya ada yang... Ataupun selama hidup beliau ada pernah, pernah melakukan kesilapan-kesilapan beliau misalnya luput amatan luput dari uh, ada undang-undang ataupun terkait penggunaan anggaran sehingga kami mohon dari pihak Kuala untuk memaafkan. Ya itu juga dipakai kata-kata bersayap sehingga Adik maksud ketika menulis pakailah. Kalau memang kosa kata tersebut ada yang memang bermakna denotasi yang memang halus silahkan dipakai akan tetapi jika makna tersebut itu kurang tepat lebih lazimnya Pakailah yang kata-kata bersayap jangan pernah menulis yang sekiranya itu maknanya tendensius Oke okay, jadi mahasiswa sekalian dan peserta webinar penggunaan kata-kata makna generik dan spesifik banyak penduduk Indonesia yang tergolong kurang mampu masih cukup banyak sedangkan di sini penduduk Indonesia yang tergolong kurang mampu masih ada 16 juta orang ya mungkin uh, untuk terkesan bombastis banyak yang memang membuat ya ke sifatnya umum tapi perlu diingat jika kita seorang uh, pelajar kemudian juga terkait Penulisan karya ini harus spesifik disebutkan. Berapa informan penelitian yang dipakai saat ini? Jelaskan berapa banyak orang akan dijadikan sampel. Ya, ditulis secara spesifik. Jangan ada deh mahasiswa pakai yang generik. Ya, biar terkesan ini mungkin jika di karya seorang, lagi-lagi ya. Saya juga sangat ini salah satu lupa saya penulisnya siapa disebutkanlah tempat pelanggaran bahasa yang sang dibenarkan adalah puisi ya. Karena kenapa bisa kita perhatikan setiap uh, puisi itu mereka tidak mengenal tanda baca, tidak mengenal dengan huruf kapital yaitu mungkin karena yang namanya terkait karya saya tapi lagi-lagi di sini dalam penggunaan bahasa kita harus tepat. Oke okay, selanjutnya di bagian ketepatan juga penggunaan kata makna konkret dan makna konkret lah kata yang makna dapat dibayangkan dengan panca indra. sebaliknya yang belum makna abstrak dapat dijelajahi indra Contohnya ya gedung itu hampir rampung dikerjakan hampir Rampung, ini kan eh, gak bisa kita tangkap oleh Panca Indra, tapi kalau misalnya yang dapat di tangkap oleh kelima Indra kita ini ya coba itu yang jelas digunakan, karena oh, jangan sampai orang membaca karya kita itu bingung, itu juga orang ketika mendengar apa yang kita sampaikan itu apa ya? wah sekali dia sampaikan ini, karena ya Ditulisnya ataupun dipaparkannya tidak tepat Oke, okay. di sini penggunaan kata makna jama' lagi-lagi ya Saya memang saya paparkan materi dari uh, buku pemilihan kata Dari badan bahasa, oke okay. misalnya pemakna jama' sejumlah desa dan para guru-guru Oke okay. ini silahkan dipakai salah satu saja karena kebanyakan orang ingin terkesan bahasanya bagus, ya dipakailah kata-kata yang memang najamah itu tidak tepat. Dan uh, ready mahasiswa sekalian, mungkin jika ada baca ataupun sedang mempelajari morfologi, itu di buku Pak Azwadi ada bagian terakhir tuh problematika kesalahan berbahasa terkait uh, morfologi apa saja yang kesalahan itu di bagian terakhir beliau jelaskan dengan detail terutama terkait yang bermakna jamak ini yang memang harus dicermati. Oke selanjutnya ini cermat. Kuda angkata bersinonim dipakai salah satu saja. <tuh> Jangan dipakai dia terlihat sangat cantik sekali ya pakai aja salah satu misalnya sangat ataupun sedikit tapi eh uh, usahakan juga yang dipakai ini tepat jangan berlebih-lebihan. Oke, okay. kemudian karena sangat kemudian hanya atau saja demi dan itu seperti itu misalnya contohnya atau seperti. Lalu kemudian kalau udah tandanya misalnya itu yang listrik kita harus keras agar supaya Ya, generasi muda adalah merupakan, itu orang cenderung memakai kata yang maknanya sama dan cukup. Saat beberapa waktu lalu, apalagi dari dari Universitas Umar di sini, mereka ada juga nih, saya kusurkan, perbaikilah kalimat ini yang salah menjadi kalimat efektif. Ya, salah satunya ada di sini. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh, Uh, keterangan penggunaan bahasa Indonesia sudah bertujuan ngapain lagi dipakai kata untuk ya dipakai salah satu Baik Adik-adik mahasiswa sekalian dan peserta webinar ini mungkin hanya beberapa slide lagi yang akan saya tampilkan. Mungkin dari panitia minta waktu selama 50 menit, mungkin agak lebih cepat nanti akan kita coba diskusikan karena terlalu banyak saya berbicara pun nih peserta sudah bosan nanti coba disimpan dulu pertanyaannya nanti akan sama-sama kita coba diskusikan jika saya nggak bisa menjawab mungkin ada Pak Saprizal di sini begitu juga saya uh, seperti Pak Ibal katakan tadi masih apa tidak terlalu jauh usia dengan adik-adik mahasiswa dari Kumasasrin ataupun dari serta lainnya hanya saja uh, saya mm, mungkin cepat melanjutkan kuliah dan bisa memperoleh yang ini dan saya paham sekali di prodi kita, itu prodi bahasa Indonesia banyak sekali pakar yang memang mumpuni mungkin jika saya tidak bisa menjawab, bisa nanti kita coba sama-sama diskusikan dan kita minta juga kesediaan um, terkait kosa kata baku, um, siapa nih pakar di Indonesia kita sendiri, ada misal Pak Azul, lagi, Pak Arnia, Pak Iqbal, itu nanti sama-sama kita coba diskusikan. Oke, okay, misalnya di sini kita perhatikan faktor keserasian. Di sini ada faktor kebahasaan. Faktor kebahasaan yang perlu diperhatikan misalnya penggunaan kata yang sesuai dengan konteks kalimat. Oh, misalnya gini tidak relevan ya jangan dicantumkan. Yang bentuk gramatika, idiom, ungkapan idiomatis, majas dan penggunaan kata yang lazim sedangkan yang non kebahasaan itu adalah situasi pembicaraan mitra bicara sarana bicara kelayakan geografis kelayakan tempora kebetulan beberapa waktu lalu saya dipercayakan oleh universitas terbuka untuk membuat salah satu soal terkait namanya tuh THE Text Home Examination karena akan tidak bisa dilaksanakan ujian secara tertata buka ujiannya dilaksanakan di rumah Text Home Exam uh, saya buatlah Salah satu soal hmm, Anda adalah seorang guru di sekolah, bla bla bla. Kemudian, terkait pelaksanaan, perpuliahan, terkait pelaksanaan pembelajaran di sekolah di masa pandemi, tentu Anda harus menyusun ancangan pembelajaran dengan efektif. Jadi, saya minta buatlah sebuah RPP dengan pendekatan praktik. Matis, apa ya, saja yang ya tentu saya anggap uh, jika di Aceh, ini tidak mungkin sama bagaimana penggunaan pendekatan pragmatik yang dilaksanakan di tempat lain. Nah, inilah yang dikatakan dengan non-kebahasaan. Ya, ada di sini geografis, ketemu dengan tempat, sarana bicara, situasi pembicara, oke okay, ini apakah formal, mitra bicara siapa nih lawan bicara kita, apakah ini... Eh, uh, katakanlah itu masyarakat biasa, ataupun ini. Katakanlah, uh, saya sendiri melakukan juga. adik mahasiswa mungkin tidak dari rumah saya sendiri, tidak begitu kenal dengan saya karena. Saya tidak aktif di organisasi, katakanlah masa Strasrin Saya sejak, saya masuk S1 itu 2010 Sejak semester ketiga saya sudah aktif di luar Saya menjadi wartawan, sehingga mungkin dari segini tidak dekat Yang ini saya katakan di sini <tentu>, tentu akan berbeda Bagaimana kita melakukan wawancara dengan orang biar Saya merasa sangat gugup dan saya akan merasa uh, rendah dan saya teringat persis pada saat mewawancarai itu, direktur IT terkemuka di Aceh. Karena kenapa diajaklah dalam suatu ruangan? Ruangan ini memang sangat bagus, sehingga uh, ya, dari mitra bicara ini juga akunik. Kemudian sarana berbicara mungkin akan berbeda ketika saya sampaikan materi ini jika dilaksanakan secara terbuka, tetapi dengan namanya virtual ini ya akan berbeda. Kalau misalnya yang kita laksanakan secara tatap muka, mungkin saya akan berjalan di kelas dan itu juga akan mempengaruhi bagaimana penggunaan bahasa baik ini. Selanjutnya kita lihat pilihan kata yang tidak tepat. Ini banyak ya. Orang bilang kalau misalnya untuk saya itu dipakai kata kami. Ya, untuk kata pertama jamak Mungkin karena ya faktor kebiasaan dan nah, seandainya adik mahasiswa pernah diceritakan juga oleh salah seorang dosen ini jika kami orang bahasa Indonesia dipanggil ke dalam membuat berita acara BAP siapa namanya kan eh, nggak mungkin kita jawab karena ditanya Nya. tapi ya itulah yang lazimnya kita cenderung salah ya kita tanya siapa nama kamu dan begitu juga ya Deddy Maswa jika pernah memperhatikan persidangan itu bahasanya memang bahasa baku dan memang dipergunakan e, karena sifatnya ini tidak ingin menyalahkan pun siapa dalam proses pemeriksaan apakah saudara kenal saudara saksi kalau misalnya kita ini menjadi yang terlibat dalam persidangan kalau orang yang tidak paham yang maksudnya itu akan dijelaskan kamu kenal nggak dengan dia itu dipakai yang memang yang jelas spesifiknya tapi ya karena ini penuh dengan penghormatan dipakailah kata saudara saat sini kemarin waktu kita pulang sekolah dia sudah ada di sini Oke ini kita ya jelas ya dipakai aja saya kemarin waktu saya pulang kampus ya sudah ada di sini ya kenapa dipakai kata kita mungkin ya kita karena cenderung menganggap jika rame yang terlibat itu cenderung lebih sepan ya ataupun gimana nih karena yang perlunya dipakai saja yang memang tepat terkait penggunaannya Oke selanjutnya <coughs> ini jarang ya walaupun ada saya, saya ambil saya, beberapa sampling saja pilihan kata yang tidak tepat orang cenderung katakanlah salah saat uh, memakai kata kebijaksanaan dan kata kebijakan misalnya di sini berdasarkan kebijakan pemerintah dalam bidang pariwisata tahun 2012lah dicanangkan sebagai tahun kunjungan itu yang dipakai kebijakan. Oke selanjutnya para orang tua diharapkan dapat mendidik anak-anaknya secara bijaksana. Oke berkat kebijaksanaan <coughs> orang tua, Juli akhirnya diizinkan mengikuti kursus komputer. Oke ya, uh, ada satu lagi. Pada saat kami menyusun Rencana strategis kampus Itu ada salah satu Di dalam statuta kami Dan kami lihat di dalam Permendikbud sendiri itu terkait uh, OTK Organisasi dan tata kelola Itu ada namanya Satuan pengawas Internal Ada satuan pengawasan internal Itu orang cenderung Salah dalam penggunaannya Kapan dipakai satuan pengawas internal Kapan dipakai satuan pengawasan internal Ya kalau misalnya terkait penggunaan nama Ya jelas ya pakai satuan internal. Tapi kalau misalnya untuk kegiatan Ya satuan pengawasan internal Dan saya contohkan lagi Baru juga nih Diceritakan oleh teman saya Dari perencanaan Kebetulan nih e, Kita Kita di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Itu untuk PTN dan pihak uh, turunan dari Kiamdebu sendiri Katakanlah Balai Bahasa dan lain-lain sebagainya Itu pada saat rapat evaluasi kinerja Pihak Kementerian itu memang sudah ada sebuah format laporan Diproteslah salah seorang uh, Kepala Balai Bahasa Saya ingat dari Balai Bahasa mana Di dalam pedoman peraturan tersebut ada reward dan punishment Padahal dalam bahasa Indonesia, kita ada reward untuk penghargaan. Ini berupa sanksi. Jadi kenapa harus dipakai yang dari bahasa asing? Oke, okay. dijawablah oleh pihak penyelenggara. oh maaf Pak, kami tidak tahu memang sudah begini penyataannya. Dan begitu juga ya, beberapa waktu lalu saya minta kepada mahasiswa yang ambil mata kuliah jurnalistik untuk menyusun yang namanya TOR ya of reference untuk pelaksanaan liputan. Ada yang saya perhatikan, ya mereka masih banyak istilah-istilah yang namanya bahasa Inggris. Sedangkan kita di sini mau bicara atau di bahasa Indonesia masih dipakai yang bahasa asing. Dan begitu juga bisa kita bayangkan nih, bukan hanya di tingkatan lokal, di tingkatan nasional sendiri itu memang belum sinkron. Saya nggak tahu ini apa di kesalahannya, ya seharusnya kita sudah ada dasar hukum yang kuat, mulai dari undang-undang dasar, itu kerangkaan paling tinggi, hingga ke permendik pun, itu sudah jelas terkait penggunaan bahasa. Mungkin apa yang bisa kita lakukan ya, jadi mahasiswa bersikap positiflah terkait penggunaan bahasa Indonesia. Oh terkait kosa kata baku, kita tidak mau kaku, dipakailah. Cari padanan yang tepat atau punya relevan dalam kamus besar bahasa Indonesia ataupun di T.Saurus sendiri. Oke okay, uh, demikian uh, presentasi dari saya Atau sedikit lagi ya kita coba lihat Yang namanya apa saja yang baru dalam uh, PU EBI Nah adik-adik mahasiswa sekalian dan para peserta webinar Di sini mungkin dari sejarah Saya memang ambil atau saya perhatikan di permukaan Kata pengantar buku tersebut, tapi ingin saya sampaikan sedikit Apa saja yang terbaru dalam pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia Oke, okay. misalnya yang pertama nih Di PUBI telah menambahkan kolom pengucapan yang dilengkapi tanda diakritik Tanda pemakaian huruf yang ya. Jika sebelumnya tidak ada Itu satu yang menjadi perbedaan Kemudian perbedaan yang kedua, jika dulu itu huruf diphtong itu cuma hanya tiga, AI, AU, dan EI sekarang ditambahkan Apa, dulu cuma ada tiga, sekarang ditambahkan menjadi empat Ada satu lagi berupa EI ya Itu yang menjadi perbedaan Ini yang salah tulis nih saya Kemudian yang ketiga Pemakaian huruf kapital ya dalam PWBI diberi penjelasan tambahan mengenai pemakaian huruf kapital pada poin 6A. Lihat di sana nanti dengan penjelasan huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama orang termasuk julukan. Selanjutnya pada poin 6 penjelasan diubah yakni huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf utama kata bermakna anak dari ya. Kemudian yang selanjutnya berbeda di sini huruf kapital dipakai sebagai huruf utama setiap nama Agama, nah jika dulu di PWB atau ataupun kita kena YED Itu tidak dijelaskan spesifik Nama agama ditulis dengan huruf kapital Tapi berkaitan dengan keagamaan tadi nah, makanya saya pernah menulis Itu Kiprah Muhammadiyah di Aceh Kemudian saya pakai kata agama Islam Kehurusnya kecil, diperbaiki oleh Salah seorang dosen saya Ditariknya huruf I menjadi kapital Nah, saya pertanyaan saya nih. Dalam uh, EID itu tidak jelas disebutkan spesifik nama agama Hanya saja berkaitan dengan keagamaan Oke, mungkin saya agak keliru Tapi di EBI spesifik disebutkan Huruf pertama ditulis kapital pada nama agama Ini yang terbaru jika dilihat dari poin ke ketiga Oke, selanjutnya dari poin keempat Okay, huruf huruf tebal pada PUBI telah terdapat penambahan klausul berupa huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang ditulis miring dalam PUBI. Jadi dijelaskan bahwa ada tiga dalam pemakaian huruf kapital, sedangkan pada PUBI Ebi atau Ebi disusutkan menjadi dua. Oke, okay, ini dia yang terbaru dalam EB terkait pemakaian huruf tebal, dan nggak banyak sebenarnya terkait revisi yang di, mungkin yang saya temukan hanya enam dan ada beberapa lagi yang luput dari amatan itu mungkin bisa dikoreksi oke, selanjutnya yang kelima penulisan kata serapan dalam EB jadi penyelidikan contoh penyelidikan dari bahasa Arab hanya berdasarkan kaitan transliterasinya Sedangkan dalam Ebi contoh penyerapan masyarakat ditampilkan untuk asli dari bahasa Arab Oke, okay. Selanjutnya karena pemakaian huruf kosonan Ebi menghapus keterangan berupa huruf K melambangkan bunyi Hamzah itu yang saya temukan di dalam apa saja yang baru terkait penggunaan ejaan bahasa Indonesia Dan saya menjadi cerahkan juga kepada pihak badan bahasa sendiri karena kebetulan nih, artikel ini diterbitkan di kolom Balai Bahasa Aceh Saya minta juga kenapa nggak ada ditambahkan pengucapan simbol komputerisasi ya, yang digunakan Seperti ini, ini apa kita bilang, nih, apakah Ageo, ini apa kita pakai Mungkin bisa ditambahkan terkait penggunaannya Terkait yang dibaca Mungkin selama ini kita tahu nih ya, copyright nih ya Kalau misalnya kita pakai C Sedangkan nih misalnya di informatika, teknologi informasi gini Berupa tanda pangkat Apakah ini juga dipakai dalam bahasa Indonesia disebut dengan tanda pangkat Atau bagaimana sehingga yang tanda simbol ini Mungkin lazimnya Boleh ditambahkan Nah sama juga jika dulu uh, Di dalam KBBI versi Daring ataupun Luring <tuh> itu tidak ada Namanya Penulisan <tuh> daftar singkatan Kemarin uh, dalam program pengayaan di seminci juga kalau saya nggak salah. Kedua e, yang diundang dari para dosen saja. Saya waktu itu masih mahasiswa di S2. Jadi begini saya bilang lah sama salah satu perwakilan dari dosen Pak coba ditanyakan terkait singkatan. Saran dari saya di kamus besar bahasa Indonesia itu juga mohon ditambahkan singkatan ya sehingga kita tahu bahwasanya ini tepat ini Salah terkait penggunaan singkatan, karena banyak ya kita pakai singkatan itu ya Lazimnya orang masih salah, misalnya untuk nomor induk pegawai itu masih dipakai titik Dan eh, apakah gini salah ya, memang dari segi aturannya itu untuk singkatan kan tidak boleh dipakai tanda baca titik Jadi langsung ditulis NIP, di kenyataannya masih banyak nih ya orang yang cenderung salah dalam penulisan singkatan Dan baru-baru, apa Sejak itu direvisi, diperbarui 2015-2016 sudah ada singkatan dalam kamus besar bahasa Indonesia versi daring ataupun luring Dan uh, jika di versi cetak itu jelas tuh, emang ada di dalam, pada lampiran terakhir apa saja singkatan dalam bahasa Indonesia. Baik, ini saya rasa sudah cukup dulu, mungkin selanjutnya uh, nanti disimpan dulu pertanyaannya untuk kita diskusikan sama-sama, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Rahmat Mutihar SPD-MPD yang sudah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat pada hari ini. Hmm, terkait topik, bahasa baku tidak harus kaku. Jadi, kalau misalnya bahasa, ya tidak ada sanksi pidana bagi penggunaan bahasa,